Assalamualaikum Soulmate, ketemu lagi dengan kita di Masalah Emang, Emang ada. ada tetap bersama Mimi, Cindy dan juga Mbak Inka Assalamualaikum dimana kita akan membahas, eh bukan membahas, berbagi, ya, berbagi wawasan, wawasan dari masalah-masalah hari-hari yang, mas. ya. yang seringkali Aku pribadi dan juga Cynthia, ah, Kakak Indi karena <laughs> iya. ah, <laughs> tidak ada rasanya nggak ada ya hidup kita tuh belum lepas dari masalah gitu ya Mbak mm -hmm. Indi ya. Nah, bagaimana menghadapi masalah hari-hari ini? Ya, ya. Uh, sabar, gitu hmm. kan ya tentang sabar. Sabar tuh aku aku melatih kesabaran aku sih <laughs> ya. Ya. Ya. Dari menghadapi anak, gitu Ya itu gede banget, ya. kan. Aku melatih aja gitu tiap hari kalau begitu ada gimana gitu. Sabar, sabar. <laughs> gitu. Ngeret, kita ngeret ah, katanya. Iya gitu. nge kan. Iya Melatih. Melatih gitu, melatih. Ya, banyak bisa, ya. Bisa, bisa kan banyak juga kan ya, Mbak ya? Ah, ah. E, di luar sana latihan-latihan ah. e, untuk sabar, sabar nih khususnya. Ah, ah. Tentang ikhlas kan. gitu. Mm -mm. Mm -mm. Tapi mm -mm. sabar lah yang lebih sering. Sabar lah, ya kan. yang lebih oh, sering. Ternyata katanya orang tuh lebih pengen sabar duluan. Iya, betul. <laughs> Tapi bisa kan mbak oh, iya. kesabaran mm. karena biasa, karena terbiasa. Bisa gitu. karena biasa. Mungkin nggak tuh mbak? Karena, biasa, karena sabar, sabar bisa mm. karena kebiasaan. Yes. <laughs> karena sabar salah satu ibadah. Kita kan mbak, ya mm. yang diharuskan mm. yang, yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan. Ya Tuhan kita harus sabar. Allah. Allah. Mm. Gitu. mungkinkah mbak <laughs> kita? Bisa sabar dengan latihan-latihan ini, latihan. ini nah, kayak ya. tadi itu dengan ngerap Iya, iya. Makanya pernah lihat gitu kan anak-anak disuruh sholat dari kecil, kenapa nah, supaya biasa. Ya. Ya biasa. Ya. Nanti udah ya. gede nggak ya. lupa gitu ya. ya. Hmm. Contohnya sih ya. Contohnya, gitu, ya. Ya, hmm. ya. Nah, Jadi kebiasaan nah. kalau nggak sholat nggak enak, gitu. nah, enak. Tuh. <laughs> <laughs> <laughs> jadi kesimpulannya pengen ibadah gimana caranya biar bisa jadi latihan aja gitu iya, ya? ya jadi kebiasaan aja mm -mm, nah, mm, dibiasain mm, aja kebiasaan. entah juga lama-lama bisa <laughs> gitu mungkin nggak sih tuh mbak kayak begitu mbak? mbak bisa nggak mbak bisa aja itu yang Allah <laughs> mau nah kalau pertanyaan sampai di situ ada penjelasan lagi kalau mm. ah, seperti okay. itu yang Allah mau jadi memang uh, banyak memang uh, orang ingin banget uh, taat ya artinya mm. Orang jadi sungguh-sungguh dalam meraih ketaatan ini jadi berbagai cara dilakukan sampai-sampai ada seminarnya ya kan? Iya. iya. Latihan, sabar, iya. melatih <tuh> uh, keikhlasan, gitu. So, bagaimana caranya supaya hatinya jadi tenang, gitu kan? Iya. Banyak latihan-latihan. Apakah berhasil? Aku mau nanya dulu sih sebenarnya sama yang udah latihan uh, berapa tahun latihan udah? <laughs> yeah, dari, dari anak SD ya. Iya, dia, nah, berapa tuh kira. Anak-anak umurnya berapa 21, yang paling... 21, 21 tahun. Berhasil nggak? <laughs> <laughs> Enggak. Nah, kan, ya. Jadi kan kita harus buktikan dulu bahwa hmm. ternyata <muchan> uh, latihan itu um, bisa tapi hanya temporer. Iya. <muchan> Berhasil nggak? Hmm. Berhasil. Kalau pas punya aja. Tapi kalau udah <laughs> terus-terusan, ya nggak bisa, Enggak. ya kan? Ya. berarti kan memang hmm. kalau kita ditanyakan bisa nggak? bisa, tapi temporer hmm. nah, sementara kan kita inginnya sabar itu sampai mati setiap ya. saat, ya, setiap waktu, terus, ya kan? apapun yang, apapun yang terjadi hmm. nah, kalau kita ingin begitu, kita harus melihat uh, apa ya, artinya kita dapet, sudah dapat syafaat sebenarnya dari Rasulullah s.a.w. bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging apabila daging itu baik-baik perilakunya, daging itu bernama karom. jadi perilaku kita ditentukan oleh isi kalbu kita nah perilaku kita apa? sabar, ya ditentukan oleh isi kalbunya lalu kita. anak kita sholat ditentukan oleh isi kalbunya isi kalbunya ini apa misalnya seseorang yang yakin Allah itu bersama orang yang sabar perilakunya pasti pasti sabar. pasti sabar. Hmm. Ketika ada orang yang yakin di dalam kalbunya itu ada isinya keyakinan bahwa menahan hawa nafsu surga berjalan. Mungkin nggak dia marah. nggak mungkin. mungkin. Jadi memang uh, perilaku ini ditentukan oleh isi, isi kalbu. Bukan oleh ke, kebiasaan, kebiasaan <laughs> ke contoh lagi. Okay. Misalnya, anak, misalnya seseorang yang bisa mer anak, yang bisa merasakan betapa pentingnya sholat. Mungkin nggak, dia nggak sholat. Kamu mungkin pasti dia sholat. Ya, jadi, jadi sekarang terbukti dan terkonfirmasi perilaku kita ditentukan oleh isi kamu kita. Jadi kalau kita ngerti ini, kita akan tahu apa yang akan kita perjuangkan. Isi kamu kita kan keyakinan. Jadi yang kita perjuangkan itu adalah bagaimana kita bisa meyakini janji-janji Tuhan dalam Al-Quran. Ketika kita yakin, tanpa kita mau e, berhenti atau tanpa kita atur, itu perilaku kita otomatis. Jadi memang, e, Sabar pada pukulan pertama itu bisa kita lakukan. Selama kaki si kalbunya, setelah, isi setelah. Ya. setelah. Isi ya. Aku mau membuktikan bahwa uh, bukan dengan latihan ya. Contoh ya. Hmm. Kita yang yang kita miliki deh semua, yang kita sama-sama hakul yakin babi haram, ya kan? Kita semua meyakini babi itu haram. Apakah kita latihan? Hari ini makan babi, besok nggak makan babi? Ini makan babi besok nggak makan babi, iya, babi ya? enggak, iya, enggak. tapi kita enggak sebegitu apa? yakinnya, Yakin gitu. bahkan lewatin gerai babi aja nggak mau tidak iya. sudi. padahal yang haram itu makan babi. Iya. Kok lewatin, bisa? Ini, gitu. Tanpa yakinnya ya. misalnya <tuh> uh, hanya Islam agama yang diridoi. apa kita latih ya hari ini kita Islam. Besok Islam, besoknya Buddha, kita latihan gitu. Apa? Kok bisa? Ternyata semua itu karena sikap kita itu tergantung oleh isi kalbu kita. Isi kalbu kita isinya keyakinan. Nah, jadi dari sini kita bisa hmm, merasakan ya. Bayangkan kalau tidak ada syafaat Rasulullah. Kita jadi bingung, semua manusia ingin taat pada sang pencipta, ya kan? tapi enggak tahu caranya, maka akhirnya dibuatlah teori-teori dugaan-dugaan manusia nah kan juga itu ya mbak, karena kita tidak tahu caranya dan hmm. di uh, luar sana tuh banyak sekali hmm. latihan kan apa enggak lebih baik, ya kan kita latihan aja gitu ya. maksudnya sebagai salah ya. satu, ya. iya dibanding ya. ya sama sekali gitu ada bayaknya mm heeh -hmm. itu gimana iya sama sekali bisa sabar yeah. iya sekarang uh, Mimi udah 21 tahun mencoba mm -hmm. pelatihan sabar keluar enggak enggak sih ya, berarti kan yang Terbukti latihan dan ya. nggak latihan sama aja <laughs> enggak gitu <keluar>. ya enggak <laughs> kabar juga hasilnya enggak ada sabarnya ya sama saja latihan iya, nggak latihan nah, ada nih misalnya ya hmm. ada ya, dulu pernah ada yang mengadakan satu seminar pelatihan seminggu latihan hmm. di satu uh, tempat hmm. gitu. Jadi hari Senin ini latihan menahan hawa napsu, ya. nafsu ya. Okay. Jadi okay. ingat ya tujuan mereka itu adalah melatih melati menahan, menahan hawa, hawa nafsu. Hari Senin mereka itu dari jam tujuh malam mm -hmm. sampai jam tujuh malam berikutnya hari Senin tuh nggak makan daging. 24 puluh oh, empat jam berarti jam. ya. Jadi dia nggak makan daging. Jadi tapi dia makan nasi makan ikan makan ayam semangka semua dia makan kecuali Asal daging enggak boleh okay. jadi terus sudah gitu Tari besoknya datang. jam 7 malam sampai jam 7 malam bah. berikutnya hmm. itu hanya makan ayam jadi okay. semua dia makan kecuali ayam begitu setiap hari ada yang hari hanya makan buah-buahan tidak ada makanan hmm. boleh nggak minum jus boleh pokoknya dari buah-buahan okay. gitu Terus sudah gitu, besoknya lagi hanya makan nasi. Hmm. Jadi katanya itu... Mutih. Mutih. Muti, hmm. Hanya makan nasi. Jadi mereka menahan hawa nafsu, gitu. Untuk e, latihannya dengan mutih, gitu ya. Hmm. Ya, seminggu kemudian, begitu pulang, yang marah lagi. <guluh> Bubar, ya. <artinya, tis> seminggu Jadi hanya mata, menahan nafsu, menahan doang, gitu. Jadi. Yeah, yeah intinya oh, okay. memang tidak bisa latihan. Contoh lagi, uh, ini kita mau, uh, punya banyak kan yang laboratorium yang, ikro. Ya, kita yang, kan yang, dari ya. peristiwa yang ada, okay. betapa okay. banyaknya sekarang kita lihat aja. Anak-anak uh, kita misalnya sekolah di sekolah Islam, mm -hmm. ya kan? Lalu harus sholat, mm -hmm. ngaji. Yeah. Kita pun kita bilang sama anak kita ya kan? Aku harus sholat, soalnya supaya kebiasaan nanti lupa. Sebenarnya dia nggak, dia tidak lupa ketika ada di depan kita saja. Iya. Begitu nggak hmm. ada kita, ya dia lupa. Bahkan kalau dia banyak sekali di lapangan itu yang sekolahnya langsung di luar negeri, padahal sekolahnya sekolah Islam, artinya apa sih yang dia nggak tahu? Apa yang dia nggak pelajari? Karena kan khatam uh, Quran, ya. sholat, itu menjadi satu persyaratan muqlaksik ya, ya, untuk ya, lulus. Gitu ya. Ya. Artinya dia tahu semua, mm -hmm. dia melakukan semua. Begitu dia ke luar negeri, dia ada tuh yang makan babi, ya. ada tuh yang nggak sholat. Berarti... Seperti nggak ketakai itu, ya, ya. itu. Berarti, memang tidak bisa kesalahan ya. ini diraih melalui Kebiasaan. kebiasaan tetapi memang ketaatan itu melalui isi kalbu ya. nah ya, ya. nanti kita cara akan mencari laku. bagaimana cara mengisi isi kalbu, kalbu. Ya. cara mengisi kalbu hanya satu Allah mau uh, mengajarkan kita sesuai dengan Al Arab 179 Aha. bahwa menggunakan hati lalu pendengaran penglihatan ya, ya. untuk mikro tanda ya. kutip dari uh, peristiwa-peristiwa kita itu namanya melakukan perlindungan Lalu Rasulullah mengatakan Tafakur sejenak lebih baik daripada ibadah satu tahun Itulah caranya mengisi tabu Masukan. Jadi dengan menggunakan kalbu Bukan dengan menggunakan akal. Akal. akal Kalau kebiasaan kan akal nah, ya mbak ya Kan iya. merubah perilaku ya, benar, benar. Jadi misalnya kalau merubah perilaku bisa nggak? Bisa, bisa misalnya iya. Nah makanya kita perlu perlu tajam ya di sini ya. perlu tajam kita mau apa uh. misalnya kalau kita ingin kita ingin itu aja ada dua uh, apakah kita ingin terlihat soleh di mata manusia uh. atau kita uh. ingin terlihat soleh di mata tuhan okay. uh. kalau ingin terlihat mata manusia gampang kita rubah rubahlah perilaku misalnya uh. yeah. Yeah. misalnya yeah. Yeah. kita nggak pakai jilbab ya sekarang pakai jilbab lalu misalnya Uh, kemana-mana, pakai aja gamis lalu bawalah tasbih kemana-mana pasti orang bilang, ih, udah uh, sholat ya, ya. gitu, ya kan nah, itu di mata manusia sangat mudah kita tinggal hmm. mengganti semua ribut yang mbak ya. atau bisa juga kalau marah, dari duduk, berdiri hmm. dari ganti. berdiri, Dulu. duduk, ganti posisi oh bisa nggak ya bisa, bisa, tapi saat, sesuai, saat, saat itu aja paling lima gitu. menit ya udah gitu ya meledaklah lah nah, jadi ya. memang tidak bisa dengan merubah perilaku ya, ya, ya. perilaku ya. Eh, selaras dengan kehendak Allah, hanya bisa diraih dengan keyakinan yang, yang, yang ada tertanam di dalam ya. keyakinan apa? keyakinan-keyakinan yang selaras aku artinya kita meyakini Sumpah-sumpah Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan yang ada di dalam Al-Qur'an, kita yakin itu adalah benar. Itu dulu ya, mm -hmm. iya. baru bisa merubah perilaku kita ya. Otomatis, otomatis, otomatis, tidak, iya, otomatis perilaku kita. Iya. Jadi sesuai dengan iya. apa yang Allah inginkan iya. gitu ya, mbak, ya. Jadi kalau udah ada di dalam sini, misalnya nih di gak dalam sini nih, gitu ya, mbak ya. ya misalnya nih. Uh, sini, di sininya yakin banget dizolimi oh. itu transfer pahala Allah bersama orang yang sabar hmm. sabar itu sama juga membuka pintu surga hmm. karena hmm. hawa menahan hawa hmm. nafsu, nafsu sungga -sungga surga gagarannya jadi ketika kita pintu menahan hawa nafsu kita membuka pintu surga ketika kita mengumbar nafsu kita menutup hmm. pintu, pintu surga kira-kira kalau dizolimi orang terus Mimi bilang, Cen, hajar aja sin, hajar. Mungkin nggak, hmm, nggak, karena dia pasti nggak mau lah. Yakin orang yakin dia yakin. merasa hmm. itu keberuntungan. Nah. Situlah pentingnya hmm, ya. Itulah pentingnya mengisi kalbu ya, itu pentingnya. Karena Iyalah. semua orang ingin melakukan perubahan soalnya. Ya, iya, tapi Bener. suka nggak tahu hmm. caranya itu ya. Iya ya, ya. Sabar hmm. tuh suatu sikap sih ya. Ya, satu ya. sikap ketika ya paham gitu situasinya. Iya, iya, yeah, yeah. bener, bener, bener. <laughs> kita tuh bukan sabar, sabar bukan yeah. gitu, tapi itu bukan. sabar itu bukan diomongin ya mbak ya, sabar bukan satu sikap bukan bukan otomatis mm. karena kita bukan jadinya yeah, yakin. bukan bukan bukan bukan, bukan bukan, bukan bukan, bukan bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, kita bukan, sabar-sabar yeah. kalau bukan, waktu kecil-kecil kan tuh anak-anak pada tantrum ya di mall, tapi mau bener sih mbak, temporer yeah. banget gitu, hari mm -hmm. itu bisa, besoknya minggu depannya belum kita tutup yeah. gitu Kita kan. yeah. penting banget kita tahu yeah. ini, karena memang kita ingin perilaku kita kan selaras Alquran, karena yeah. Alquran mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang paling taat dan paling <tuk> hebat kualitas pengabdiannya pada Tuhan dan Rasul. Jadi kita harus tahu betul how to. Kita selama ini selalu dianjurkan istilahnya ya. Kita harus sabar, kita harus ikhlas, kita harus seperti nabi, kita harus memaafkan. Ya kita juga pengen. Tapi how to. <tuk> ya, how to ya. Kita tidak pernah diberitahu Bagaimana nah, caranya? Nah, nah itu dia. caranya adalah makanya bersyukurlah Allah eh, Rasulullah Sallallahu sudah memberikan syafaat kepada kita. Ingin taat isi kagum. Nah, jadi sejatinya orang yang ingin melakukan perubahan tapi yang dilakukan isi, oh, isi apa? Dilakukan ilmu, ilmu. Sebenarnya lagi. itu mengingkari sunnah Hmm, karena Rasulullah, Tidaknya, iya ya Rasulullah karena sudah karena Rasulullah bilang, bilang. bahwa dia laku orang yang si kambu. Disinilah asal muasal kita jadi sulit. Makanya kalau ada orang yang bilang sabar itu sulit, sabar hmm. itu susah, gampang diucapkan itu menurut hmm. kamu jangan salah samawi. Iya ya. Para main banyak yang sabar loh. Iya. Iya. Ya kan. Betul. Nah, Betul. Jangan sama-sama kan ya. gitu. Jadi memang uh, kalau buruk rupa jangan cermin yang dibanting. Kitanya, Kitanya yang memperbaiki dandan dan lagi dong. Iya. untuk Perbaikan, oh, benar perbaiki hmm. si buruk rupa itu. Hmm. Jadi. Si buruk. Kira-kira ya. mau latihan lagi, atau mau latihan. mengajak berpikir? Mengajak berpikir dong, berarti um, iya. Nah, jadi kalau kita mau mengajak berpikir, iya. Kalau kita Dua mau mengajak berpikir, atau kita mau berpikir, ya. Kita ngerti ya. perlu waktu yang panjang. Dan, dan Karena tidak ya. bisa langsung untuk menyakini sesuatu, Karena ya. Ya ada kedalamannya, dari ilmu yakin menjadi ainul yakin, Ainul yakin menjadi kaklu yakin Seperti babi haram itu ya mbak Iya nah, ketika kita, ya, kita sabar aja Ada sabarnya katanya aja, ada ya, kualitas ini, ya. Jadi kualitas Berbicara kalbu Berbicara kualitas, kualitas. Bukan hmm. kuantitas. Ya, jadi semakin kita mendalami, ya, Mbak yes. ya semakin kita mendalami mengisi kalbu ya. dengan kebenaran-kebenaran semakin yakin. Semakin yakin, ya. semakin lagi yeah. gitu, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, Jadi ya, bicara ya. itu bicara kualitas, hmm, tapi bukan kuantitas. Nah, selama ini karena kita bicaranya selalu kuantitas, <imitar> kalau lagi marah baca ini seratus kali, baca hmm, kuantitas, bukan kualitas seribu kali, seratus kali. Uh, baca surat ini itu kuantitas itu kuantitas, kuantitas ya. itu masuknya ke sini iya. ya kapan jadi kapan. hafal jadi hafal jadi pintar ilmu ya. agama belum tentu di semua ujian Tapi tidak dilahirkan di ya, tidak melahirkan perilaku sabar itu yang diinginkan ya. ya. <laughs> jadi ilmunya ada nggak anak-anak deh kita nggak usah bicara <laughs> uh, dewasa bicara alim ya. ulama hmm. alim ulama sudah ngelotok lah istilahnya ya, ya anak-anak deh, tahu enggak harus sabar, tahu enggak oh. harus, harus sholat, si, tahu, tahu kan, tahu, tahu. tahu. Tapi, tapi kenapa nggak jadi perilaku, kenapa sampai saat ini kita mesti gini, sholat, oh. sholat, sholat, ayo jam hmm. segini sholat, kenapa? Harusnya hmm. kan, hmm. kan denger azan dia pasti sholat ya, otomatis. otomatis, kenapa? Punak, ya, Karena, Karena mereka cuma dimiliki. tahu, ya, artinya oh, cuma mm, di akal, ya. gitu. Nah, sudah waktunya kita melakukan perubahan selama kita uh, menggunakan cara yang sama tidak pernah ada perubahan dan jangan pernah alergi dengan perubahan selama kita karena kita sudah punya uh, barometernya selama tidak melanggar Al Quran dan Sunnah apabila itu membawa ketaatan kepada kita final apapun jadinya ya yang kita harus bisa menerima dari apapun iya, siapapun sepanjang iya. tidak melanggar Al-Qur'an Al dan, Sunnah dan Sunnah itu. ya, ya ambil, ambil karena kita bukan metodenya yang kita iya. pikirin gimana supaya perilaku ini keluar iya. karena ya, yang, yang di proses kita Iya. iya. iya. Oh, karena iya. yang dihitung dicatat adalah perilaku iya. kita bukan keilmuan kita. Cuma, kita gak akan ilmu ditanya hati, ilmu, hati, ilmu ya, legalitasnya, surat apa, ayat enggak bakalan ditanya sama Tuhan. Iya. Yang ditanya Atau kamu sabar enggak? Kan. Kamu ikhlas enggak? Kamu sholat enggak? Gitu. Langsung perilaku yang memang diminta oleh Allah, <tuh> ya, Itu ya, Mbak ya. <tuh> ya. Itu yang kita pertanggungjawabkan ya. <tuh> ya. Ya, perilaku ya. itu ya. <tuh> <tuh> Hmm, ya, jadi gak bisa latihan-latihan. Gak sabar, usah, udah kan. stop, stop latihan-latihan. Ya, latihan, ya. Kita mau iya, bener Pakai bayar ya, ya, benar. Hmm. pakai bayar, benar, pakai bayar, benar hmm. kan, Mbak? Padahal itu untuk bisa berbagus, dan kehendak orang. Gratis, gratis, ya? gratis, <laughs> ya? perlu gratis, gratis, gratis, nggak gratis, keringetan perlu gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, keluar gratis, tinggal Sebetul. belajar ya, physical, ya. Bukan ya, belajar kan nggak bisa belajar mengisi kita bagaimana berpikir, berpikir merenung ya, supaya kita bisa, ya, meyakini. bisa meyakini. bahwa itu yang aku uh -uh, butuhin Jadi merasakan gitu ya, merasakan. ya mm -hmm. Merasakan saja mengisi kau aja, memberi kepahaman, kepahaman kepada hati iya, kita ini ya, berarti mm. Jadi iya. kalau ada anak dia meyakini bahwa Uh, sholat itu tiang agama, sholat itu terpenting ya. karena uh -huh. itu adalah uh, uh -huh. uh, pertama mati. kali dihisap uh -huh. ketika kita mati nanti, maka dia walaupun kita nggak ada, walaupun uh -huh. dia di dalam lingkungan yang tidak, yang yang hidup, tidak dia tetap sholat karena punya keyakinan itu itu, ya. Kena dasyat banget, emang yang punya keyakinan, keyakinan. Ya. tapi dasyat memang yakun. sadari perlu waktu untuk ya. perubahan ya. Ya. kalau tidak kita ada paham, maka itu. kita akan sabar dalam berproses ya. karena tidak ada sesuatu yang instan, ya Pak? itu ada. kan jelas ya. banget bahwa semuanya ya. baik ya. proses baik ya. proses ya. ininya ya. ya jadi, sadari aja tidak pernah bisa memiliki ahlakul karimah yang istiqomah hmm. kalau hmm. hanya dengan merubah perilaku ya, karena hmm. merubah perilaku itu tentatif, temporer, ya, temporer. Ya, karena hanya dengan yang kekal dan abadi itu apabila kita mengisi Kalbu Kali, dan menjadikan keyakinan, keyakinan iya. itulah yang sesuai. Iya, Ida otomatis banget. keluar. Makanya, apa yang Makanya kita yakin di sini, kita bisa lagi merasakan keadilan Tuhan. Hmm. Semua manusia bisa, bisa. nah, yang benar, Mbak. Ya, mbak. Iya. iya, kalau enggak, semua manusia enggak bisa. Kalau mesti bayar dulu, sembilan jadi enggak hamil ya, bayar ya, ya, ya, ya, ya, enggak, ya, enggak ya. bisa. Enggak Tapi kalau luk. ini bisa. Ini mau bisa cacat editanan, bisa, ya? iya. Yang cacat, mm -hmm. yang normal, mm -hmm. yang kaya, yang, yang miskin, iya. yang, sehat, yang menjabat, yang PHK, iya. yang sakit, yang, sibuk, yang, yang sehat, sibuk, ya. semua bisa. Semua bisa. bisa. bisa ya. Tidak adil ya. banget. Jen -jen iya. Puluh, iya. iya. Semua bisa. Tukar jalan mau ya. Islam. Ya. Ya. Iya. Ya. Nah, iya. Nah, iya. Kita nanti lama-lama akan semakin Mau meyakini ajaran ini karena kita bisa merasakan keindahan, keindahannya, ajaran. kedahsyatannya ya Iya, oh, yeah, itu dia ya. Kan kita nggak kepengen ya sabar hari ini, besok enggak, Iya, <tuh> <tuh> <tuh> enggak tuh. Kalau tiba-tiba mati terus lagi pasnya sabar, malu. Nah, <tuh> <Allah>. oh, <tuh> dan Allah. itu ya Cindy, bener, hmm. sini benar tadi sini ngomong jadi hmm. ngingetin. Rasulullah ya. hmm. mengatakan bila hari ini sama dengan kemarin kamu. Iya. Hmm. Bila hari ini, ini lebih, lebih buruk. buruk dari kemarin, kamu celaka. Artinya perubahan menjadi hmm. lebih baik itu mutlak dalam hidup gitu. Kita butuhin, ya. Apabila kita tidak mau melakukan perubahan, kita lebih buruk daripada orang mati. Kita gitu ya, mbak ya. Hmm. Ya, emang harus diresapi ya, pelan-pelan emang ini. Harus dirasain, karena ini bukan sesuatu yang, ya itu tadi Mbak Inka bukan sesuatu yang keakalan. Bisa diterima akal dan akhirnya kita mau meminta aja, mau oke, besok langsung sabar. nggak gitu ya, nggak bisa. Kayak gitu ini kita harus mau proses, proses pelan-pelan, betul. Oke. Ya. Bagaimana solmit? Jadi ternyata oh, gak sih, gak sih, kamu. iya duh ya, ya haruslah harus maulah, mau lah gak kalau gak gak merasa kebutuhan banget. ini. Karena dari ada cara, cara lain. Ya itu ya mbak ya nah. karena masalahnya ada kita cara mau, lain. Nah, tuh dia apalagi kalau kita memang mau berperilaku taat terhadap seluruh hmm. keinginan Allah sematawata ya. Allah, satu-satunya cara ya memberi kepahaman iya, betul melalui berpikir, berpikir atau, atau, atau merenung, atau merenung ya. dari Renungi apa ajaran, yang bahan-bahan ikhrok yang sudah dikasih sama Allah di sekeliling kita selama ini waw, <tuk> ya. baiklah <tuk> oh, sama lain <tuk> jangan lupa selalu melihat menonton episode-episode ini -episode <tuk> yang, yang, yang ada di YouTube ya. channel mm -hmm. juga bisa didengerin di Spotify, ada juga kita juga banyak ya baiknya juga berbagi wawasan, berbagi wawasan ya di Instagram, di, Instagram, di, Facebook, di Facebook, di TikTok. TikTok juga mm -hmm. gitu. Baiklah Somit ya, kita pamit mundur kita dulu, pamit mundur. dulu. Jadi ya. Dulu dulu. Hari ini semangat, semangat mengisi Bu. Sabar dalam proses kita semua ya. mau. Semua pasti bisa. Semua, semua pasti, pasti bisa, bisa. Selama asal kita. mau. <laughs> Betul. Baiklah, Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.